Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Les Lordi Malapun anda berada kembali lagi di FATV hadir Untuk memberikan kabar baik Kabar terbaru dan pastinya kabar bahagia Dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Bila Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan bahagia dari Lesnar. Tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam ini, dia ya, kita mendapatkan kabar spesial dari Bufir ya. Kita lihat satu jam yang lalu. Ufir mengunggah potret Lesti Bilar, Ayah Kejora, dan Hudi Salim. Ini saat momen di Cianjur tadi siang persahabat. Namun kita dibikin salfok dengan kalimat dm dari Ufir kepada Papa B. Bufir mengatakan, sehat terus Pak, ditunggu karya-karyanya. Dan langsung dijawab oleh Papa Bilar, Amin, terima kasih, sudah masih setia mendukung kami. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan warga Konoha tetap kompak, tetap solid untuk mendukung Lesti Bilar, persahabat. Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Fir. Masya Allah, kami yang terima kasih Pak Rizky Bilar, Lesti Kejoran. Kehadiran kalian, Leslar 2020 lalu di tengah-tengah wabah COVID-19 adalah suatu anugerah dari Allah untuk kami. Begitu banyak kebaikan-kebaikan kalian yang tidak tidak cukup, kami ungkapkan dengan tulisan Ya Allah lindungi anak-anak baik ini Agar selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik dan tulus Tidak ada kata mundur dalam mensupport Leslar Karena mundur adalah sebuah pengkhianatan Ini keren banget kata-katanya persahabat Yuk Leslar bangkit Kita dukung idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabatnya kalimat lanjutan dari Bu Fir, Ceritakan pengaruh positif Papa B sama Bunda El buat kalian dari 2020 sampai sekarang agar Papa B sama Bunda El tahu bahwa kehadiran mereka 2020 lalu sampai sekarang adalah sebuah anugerah dari Allah untuk Les Love Wars 2. Yuk ceritakan bersahabat yang pengaruh positif Lesler. Mudah-mudahan ya, Bunda El, Papa B... Rumah tangganya selalu bahagia dan sakinah mawaddah warahmat amin Kemudian persahabat simbang juga diunggah terbarunya Ayah kejora Yang baru saja memposting momen kebersamaan dengan Leslar dan Rudy Salim Saat tiba di Cianjur persahabat Kalimat juga dituliskan oleh Ayah kejora Alhamdulillah semuanya lancar, semoga berkah, dan Cianjur cepat pulih. Amin. Doakan ya mudah-mudahan Cianjur cepat pulih, cepat bangkit juga. Kita lihat juga tanggapan komentar dari Rudi Salim memberikan love hitam di postingan Ayah Kejora. Luar biasa begitu, tentunya tulusnya support dari Rudi Salim kepada Leslar. Kita bangga, doakan persahabat ya mudah-mudahan kolaborasi bersama Rudi Salim tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Berikutnya persahabat disimak juga Ini ada cedukan vitamin malam hari ini Dari Papa B Masya Allah ya Papa B lagi main sama Guzel Si salting ulu-ulu Kata Papa B itu Aduh Masya Allah Pokoknya ini happy banget ya Guzel Main bareng Papa Bilar Aduh kalau BPL lihat ini Pasti cemburu lagi nih persahabat ya, Ini cute banget Masya Allah Kita kagum Kita pastinya bangga Dengan sesak Leslar Yang selalu hambal dengan siapapun Luar biasa hanya doa terbaik Yang selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita Kita lihat persahabat ya Banyak tangkapan juga di postingan ini Salah satunya dari akun Santi Rizkan Marzuki 12 Masya Allah nanti Abang Pundung Kalau lihat ini Aduh persahabat ya tuh Awas aja kalau dilihatin sama Abang El ya Nanti Pundung Abang El lihat guzel yang asik banget nih Persahabat yang main sama Papa Pilar Aduh Masya Allah Kemudian juga persahabatnya kita simak diunggah nih di guys ya Kak Willen Ciniago. 8 jam yang lalu mengunggah potret barang Rizky Billar Ini saat momen tentunya Papa Bik main sepak bola persahabatnya. Keren banget. Semoga dukungan dari sahabat-sahabat terdekat pun tentunya semakin banyak ya diberikan untuk Leslar. Kita yakin bahwa inilah kesengan kita akan bangkit kembali. Apalagi Lestal Entertainment pasti akan bangkit dengan semangat yang baru Doakan, dukung, dan support yang terbaik Kita masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya di malam ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Nipo TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dari idola kesayangan Lesti dan Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.